Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek playtime atau waktu yang udah kalian habiskan dalam suatu game, gitu ya, di Nintendo Switch. Jadi, kalau kalian punya Nintendo Switch dan kalian pengen tahu gitu, udah ngabisin berapa lama untuk uh, main gamenya, contohnya Zelda atau mungkin Witcher atau game apapun lah ya, terserah. Dan sebenarnya caranya gampang banget, kalian cukup ke home kalian gitu, atau mungkin ke apa ya, ini pokoknya ke awalan dari Nintendo Switch-nya gitu. Dan kalian cukup klik yang pojok kiri ini, atau ya profile kalian gitu ya, gambarnya apapun, dan ya namanya juga bisa beda-beda gitu, tergantung yang kalian isi gitu. Dan uh, kalian cukup klik A aja, untuk ininya, untuk uh, bulat deh kalau di PS, untuk Xbox itu B, eh, iya, A. Iya apapun itulah ya. Jadi ya EB ya, ya. kalau nggak salah Xbox ya. Jadi kalau kalian main semua platform jadi agak pusing juga sih yang mana yang harus dipencet gitu. Dan uh, nanti di sini akan muncul play activity-nya. Di sini ada uh, gamenya, Zelda Breath of the Wild. Untuk saya, mungkin kalau kalian main Mario atau apapun, ya bisa beda-beda gitu ya setiap orang gitu. Dan uh, di sini nanti akan muncul, uh, udah bermain sekitar 65 jam atau lebih gitu. Jadi di sini walaupun 69, 68, di sini bakal tertulisnya adalah 65 tetap. Kecuali udah 70 atau mungkin 70 lewat satu menit itu bakal 70 juga. Jadi untuk di Nintendo Switch ini tidak seperti Steam. Jadi ini uh, setiap lima jam baru ganti gitu ya angkanya jadi kalau kalian udah main lima jam lebih ya bagus nanti ganti gitu dan misalnya lima jam kurang misalnya baru empat jam gitu ya nambah empat jam ya nanti bakal jadi 65 masih tetap gitu kecuali udah lebih dari lima jam dan uh, di sini nanti play activity-nya kalian bisa uh, cek juga yang tanda tanya ini gitu ya kalian bisa lihat dan di sini hanya bisa muncul sampai 20 gitu 20 judul jadi kalau kalian misalnya punya game 21 gitu dan uh, dimainin semua gitu 21 puluh yang muncul hanya 20 gitu yang paling baru sih kayaknya. Cuma saya juga nggak tahu karena saya cuma punya satu ya untuk Nintendo Switch gamenya Zelda doang dan uh, game yang pengen saya mainin belum pada keluar kayak gitu ya. Dan ya yeah, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang banget untuk ngeceknya. Dan thanks for watching. Bye bye.